doa memohon hati yang berbelas kasih dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus amin Oh Yesus aku tahu bahwa belas kasihmu melampaui segala akal budi kami sebab itu aku mohon kepadamu Buatlah hatiku demikian besar sehingga cukup ruangan bagi kepentingan segenap jiwa-jiwa yang hidup di atas muka bumi maupun segenap jiwa-jiwa menderita dalam api penyucian Berilah aku hati yang peka terhadap segala penderitaan sesamaku baik penderitaan jiwa dan raga Ya Yesus ku tahu seperti kami memperlakukan sesama kami buatlah hatiku menjadi serupa seperti hatimu sendiri agar aku mampu mengenali kebutuhan kebutuhan orang lain teristimewa mereka yang malang dan menderita kiranya sinar belas kasihmu tinggal dalam hatiku Tuhan Yesus bantulah aku